Thank you. Oke, okay, cari aja force. Ini yang beli sekarang. Nah, udah. Ini, udah ya, aktif ya pagi ini. Mungkin dimana aktif nih? Kemboyan ini, Nah, ini ada source engine port. Ya. MD nah, ini. ini pecah force, force penting oke. setiap yang kita bikin saldo dulu Menjauh jam kita. kita mb kita di ini mau di mana ya? kan sini. Robar, set up game, cari yang CS 16. Nah ini kita harus diatur dulu ya. Ini apa namanya? Hmm. Taruh CSBBnya di mana? Ya, CSBB. sini ya kita main kem game kem kem kem game kem kem kem kem kem ini studio compiler nih compiler tuh so buat yang tadi mana ada mana taruh saya mau mau di compile kita nah, compile ini yang tadi awal oh pak nah, dulu, akhirnya folder aja, boleh kompres aja. terkorek, apa saling, eh, body, oke, okay. nah, untuk kali ini saya mau hack senjata aug jadi msbs ya oke okay. ini file yang udah ada, ini formatnya obj obj itu formatnya universal di dunia 3D oke okay. ini ada teksturnya teksturnya, oh iya, Setelah lagi ya download yang namanya paint End.net dulu. untuk buka texture ya. Yang mau dicore-core di video sebelumnya cara uh, bikin tekstur ini ada notinya disini bikinnya yang offline aja ya atau yang online juga karena bisa offline karena installernya suka saya simpan. kalau online kita nggak sih yang berjalan so internet ini ya belum sorry the terus di oh ini yang no open story nih Sellingnya langsung segini aja Faktinya yang Ini aja Install Yang 86 Yang 86 Yang komputernya 32bit Kalau yang 64 64 Tekstur Ini bahan-bahannya juga saya kirim format DLS. Jadi untuk jadi oh iya untuk PS16 ini kan sosmednya kan ke 1000 12. 16 itu untuk di versi MDA itu nggak bisa ya harus 512, minimal 512. Jadi 500, 512, formatnya BMP kita, gitu ya. tuh Ini kalau mau ditambahin tekstur eksternal yang bukan di MDL nanti nanti terpisah, itu kita ya. lebih dari 1024 Ini hanya untuk yang di MDL-nya. oke okay. nah, sekarang kita buka. kalau oh, ini hai, oh, okay, tadi hai, oh, import yeah. engine, ya hai, hai, hai, hai, hai, hai, udah hai, hai, hai, hai, ada hai, belum hai, hai, hai, belum Tadi saya naruhnya di komputer, nah, kita ambil pakai ya. jam. Ambil dua aja bisa ya, importnya. Kalau oh, di MCM, mixer jadi saya ingat, saya nggak bisa ya. pertanyaan banyak cuma hmm, ya. bisa langsung sekaligus. Nah, nah, boom, ini alis sudah importnya. dulu air lagi kan? Coba air baru nanti. Impor. Nah kita klik ini ya, kita import. Iya tapi versi obj ya. Karena kita mau import jts. Ini ada recent folder yang tadi pernah dibuka, kita klik lagi ya. Klikkan. kenaranya di sini ya di nah Oh ya untuk import yang bisa import tuh format SMB doang ya format pbc dia harus tahu kenapa ya kita ikutin aja dulu lah ya karena dan enggak ada ya gak ada nah ini kan mas, kecil hanjatanya dan di posisinya harus ini apa? oh ya ini untuk scrolling itu yang sekolah ini biasa ya kalau mau di terputar gini itu scroll scroll yang ada di mouse itu, kalau di terken aja. Nah, kalau mau geser kayak gini itu caranya kan shift keyboard scroll. Nah, juga geser, -geser kayak gini kayak. Ini untuk navigasi di blender. -nya. Ini scroll doang kan scrollnya scroll, ini. Kontrol di eh, F, di tepi gitu. Nah, ini bisa bloknya.